Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat atau daftar akun twitter bagi pemula Nah untuk teman-teman yang masih awam dalam twitter dan tidak tahu untuk cara daftarnya Silahkan boleh simak video ini sampai selesai Oke yang pertama kita buka dulu playstore nya kemudian cari twitter seperti ini kemudian jika sudah ketemu langsung saja kita install aplikasinya dan tunggu proses installnya sampai selesai oke kalau misalkan proses install sudah selesai langsung saja kita buka aplikasinya kemudian tunggu, nah di sini ada halaman buat akun, langsung saja kita klik buat akun seperti ini kemudian tahap selanjutnya kita pilih bahasa yang akan digunakan di aplikasi Twitter ini nah di sini kita pilih bahasa Indonesia seperti ini kemudian di tahap selanjutnya kita masukkan nama kita kemudian nomor telepon ataupun alamat email kemudian tanggal lahir dan setelah semuanya terisi langsung saja kita pilih berikutnya kemudian tahap selanjutnya kita centang pada bagian Twitter menggunakan data ini untuk menyesuaikan pengalaman anda nah setelah tercentang seperti ini langsung saja kita pilih berikutnya dan pada tahap ini kita pilih autentikasi Kemudian pada tahap ini kita harus memilih satu gambar yang memiliki dua objek yang identik di dalamnya Nah contohnya seperti ini Oke untuk pemilihan objek gambar ini kita harus mengulanginya sampai tiga kali teman-teman Jadi seperti ini contohnya Setelah proses yang ini selesai akan ada proses selanjutnya untuk memilih objek gambar lagi Oke, autentikasi sudah selesai dan selanjutnya kita verifikasi ponsel. Dengan cara nantinya akan dikirimkan kode verifikasi dari Twitter ke nomor kita. Jadi di sini langsung saja kita klik oke. OK oke kalau misalkan ada kendala seperti ini yaitu saat ini kami tidak dapat mendaftarkan nomor ponsel ini nah kita coba ubah nomor teleponnya menjadi alamat email teman-teman jadi seperti ini dan nantinya kode verifikasinya akan dikirim melalui email teman-teman jadi kita ubah dulu nomor teleponnya ke alamat email Oke setelah kode verifikasinya masuk melalui email seperti ini langsung saja kita masukkan kemudian pilih berikutnya Tahap selanjutnya lagi kita buat password atau kata sandi di sini harus memiliki 8 karakter untuk kata sandinya Nah langsung saja kita buat kata sandinya kemudian jika sudah selesai kita pilih berikutnya Dan di tahap ini kita pasang foto profil untuk akun twitter kita Dan kalau misalkan teman-teman tidak ingin memasang foto profil langsung saja pilih lewati dulu ataupun kalau ingin memasang foto profilnya kita klik unggah seperti ini oke pada tahap ini kita harus memasukkan nama pengguna untuk akun kita Nah disini sebetulnya sudah ditentukan untuk nama penggunanya Tetapi di sini kita juga bisa membuat nama pengguna itu secara custom teman-teman Yang terpenting tidak ada yang pernah menggunakan nama pengguna tersebut Dan nantinya kalau misalkan nama pengguna kita sudah digunakan orang lain Nantinya akan ada keterangan seperti ini Itu artinya kita harus mengganti nama pengguna tersebut Nah kalau misalkan sudah selesai langsung saja kita pilih berikutnya Kemudian pada tahap ini kita pilih lanjutkan juga Dan pada tahap ini kita harus memilih 3 Minat yang akan kita lihat di Twitter nanti. Nah, di sini teman-teman boleh memilih apa saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan jika sudah, langsung saja kita pilih berikutnya. Kemudian pada tahap ini, teman-teman harus mengikuti minimal satu pengguna yang sudah tersedia di sini. Jika sudah, langsung saja kita pilih selanjutnya. Nah, oke teman-teman sampai sini akun Twitter kita sudah selesai dibuat dan ini bisa kita gunakan untuk posting ataupun ingin mencari informasi di Twitter. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.